Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Bagaimana teman-teman sekalian kabarnya Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat Baiklah teman-teman sekalian dalam kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita Sama-sama belajar Yakni tentang hitungan 130 sampai 140 130 bahasa Arabnya Mi'atun wa salah sunat ayat seratus tiga puluh wa salah wa 132 Mi'atun wa isnani wa salah 133 Mi'atun Wa thalasatun Wa thalathun Seratus tiga puluh empat Mi'atun Wa arba'atun Wa thalathun Seratus tiga puluh lima Mi'atun Wa khemsatun Wa thalathun Seratus tiga puluh enam Miatun wasit taton wasalasuna seratus tiga puluh tujuh. Miatun wasalabatun wasalasuna seratus tiga puluh delapan. Miatun wasalamaniatun wasalasuna seratus tiga puluh sembilan miatun. Wa tis'atun Wa salasuna 140 Mi'atun Wa arbauna Baik, uh, demikian Teman-teman sekalian Hitungan 130 Sampai 140 Menggunakan Bahasa Arab akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh